makam-makam ni apa apa ni udang mancing udang saya bukan udang ni ha apa ni ikan kecil banyak cuy ay orang kecil-kecil ha dikredit Ini namanya nanggot suku-suko suku-suko dapat ukur ah ini ini ini ah Ini untuk umpan um makan udang, oh ini mau enggak? itu, ini ni ikan ah. tak, macam banyak ye. saya korang tu banyun ni. dah yang ah. Halo teman-teman, kita berada di Kapuas. yaitu tempatnya berada di Jembatan Tol Kapuas 1 Pontianak Timur. Pontianak Maksudnya ya Pontianak Timur. Kalimantan Barat. Nah, sekarang pohon-pohonnya juga sudah dirapikan tuh. Oh, biar enggak biar enggak mana ini. Ini ada satu beberapa pohon lagi nih. nah kali hari ini kita tuh ada ada si Adit lagi ma apa? Ngair. Dan Ah ini dia hasil tangkapannya. hasil tangkapan udang si adit jatuh lagi ah ha? Oh, <laughs> oh, itu nih, guys kecil oke heheh guys udah dicintai Waduh guys, mana guys? Bisanya ngambilnya? Hehe, <laughs> nyangkut. Lagi, uh, bisanya kamu ini? Gimana perasaan Adit setelah menangkap udang? Jalan mukerok, Adit? Jalan rasa? Ya, jalan mukerok eh, jalan mukeganteng aduh. nah ini banyak cewek nih. Sampai lima cewek lah Memperobotkan dia ni Eh Kerana ni Nanti okay. Lompat-lompat udang ah, okay. Belum-belum Belum Belum Aja tu dah Yang besar Mana-mana Oh iya-iya yeah, yeah. Okey-okey Udang apa nama? Udang api ke? Udang ramai Itu banyak yes. tu tuh banyak tuh hasil tangkapan udang ala adit adit maroko caca cula di lu seko keluarkan lu semua eh uh, nanti ada sini nanti ya udang sakit kau adik kenya ancol uh. apa maksudnya banyak nih ngapa eh. <laughs> bisa Sambungannya nanti, nampak. Hah? Bagi sambungannya. Sambung di mana? Eh, omancing. Di mana? Di mana om? Itu di sana. Oh, omancing. Oh, oh, di oh, mana nampak? Mana nampak dah? Susah. Tadi kita tidak bukan. Ada. Karena ada orang buas no. dia. Ada. Bua. Hah? Bajak. ya nanti buang lah ya janganlah tua deh kenai ken ke sini ya. Sini ya. boleh tak Sana. Sana dah lah. Takut gak? Takut gak eh? Kenapa kita nak dah... Ada si kawan situ. Kennya, Did. Oh ya Did. Ah, Adit. Adit. Adit. Adit. Oh, ikan. Ha, sana. Did, Did. Oi, tadi. Ha? Tadi buat apa dia? Ha, kena ke cicik. Ha, kena lompat ah. Ah, ikan. Dit umur berapa dit? Tidak tahu. Tidak nah, umur uh, Umur udang bukan umur Udang. Okay, tahu. guys. Tahu guys. Ini namanya. boyo adit. Kita nggak tahu guys. Umur apa dulu kita untuk nanggo ikat, eh nanggu udang sekarang saatnya kita ke tempat pot-pot no. cek kita